Kita cari lagi di sungai teman-teman Mungkin kalian ada kalian ini ada teman-teman Coba kita cari teman-teman Wah Ini dapat apa ini Wah baskom teman-teman Wah Wah Apa itu teman-teman Wah Ih Sepertinya Mickey Mouse teman-teman Wih Bagus Apa lagi itu teman-teman Wah Anjing teman-teman. Wah, bagus teman-teman. Widih. Wah. Apalagi itu, teman-teman? Ih. Wah. Anjing, teman. Apalagi ini, teman-teman? Wah. Wah, banyak sekali, teman-teman. Wih. Apa itu tuh? Wah. Widih, bagus sekali. Apa ini, teman-teman? Wih. mouse Wah, wah, dapat banyak teman-teman. Wah, apa aja nih teman-teman? Uh, dapat mainan baru teman-teman. Ih, ini ter terkantol teman-teman. Ih, dapat lagi anjing ini teman-teman. Wah, anjing mainan teman-teman. Uh, uh, apa lagi nih teman? -teman? Mickey Mouse teman-teman, wah, dapat Mickey Mouse, wah, apalagi teman -teman? uh. Truk teman -teman. uh. uh. ini teman-teman, truk-trukan teman-teman, ini anjing-anjingan teman-teman, wih, belakangnya ada ember teman-teman, wih, bagus, apa lagi ini teman, teman, uh ini masih yang tadi teman. teman ini apa ini teman Doraemon wah bagus Wuh. apa lagi ini teman wih di kurang -kura ninja ini teman yang robot wih Wuh. bagus Dapat banyak teman-teman jangan lupa subscribe teman-teman buat kita bikin kesok lagi wah Wuh. Wuh. asik teman-teman Jangan lupa subscribe teman-teman.